Paling ngeri selingkuh ketiga nih Agama dicampur aduk Boleh sama nak cerita ini Ini keluar sangat si'ya gitu medisi, ahad, Itu Imam Zuhri Ini cerita Besapa tragedi ini panjang Imam Zuhri itu top-top Imam Ali Hadis Bahkan beliau dikenal Awaluman jama'il malah Jadi sambil nak ngaji mus'wah hadis itu Imam paling terkenal Imam Zimden Zuhri Yang berjasa mengumpulkan hadis Imam Zimden Zuhri Sehingga karena dirintis beliau Lahir kayak Kayak ulama-ulama besar ahli hadis. Itu selawat Ibne ora tahu ning kabupaten. Suatu saat Ibne diundang bupati rawuh. Niku langsung disurati Ibne konco akrabe waktu divisi nene. Selama ia zafri, kamu harus ingat diberi nikmat Allah yaitu kamu bisa menikmati di Rasul. Anda tetap bisa memahami di Rasul. Tapi ini kamu nodai karena kamu dekat dengan pejabat. Tahu oh mereka itu hanya menjadikan kamu jisron, Hanya menjadikan kamu jembatan yang untuk kepentingan mereka Dan ini akan menjadi akibat sangat buruk Yaitu dimana saat pejabat salah, ulama tidak berani teriak Mereka ulama itu berjabat, kejabat Itu maknanya buat apa ini? Kutubat, mumpung orang kliwak Maksudnya mundur Lalu-lalu biasa yang ditekani sama Tubat, ya, tapi kalau menutup garis-garis Nggih, iki biasa piasa monar dine, nak kathu ulama sing akrab kon terus entek endine. Niku memang ada perda-perda yang untung ulama, misalnya anti narkoba dan sebagainya. Tapi kan cukup ulama kelas desa rumah-rumah, kagubben. <gulapan> <gulapan> <gulapan> ulama ora ganggu-gangguin wong arep. Panjenengane kegiatan tapi gedhekan Nak ulama sing di dikedul di be pengaruh sambil waktu jabatan kudu cara mulo tetep gawe jalur yang yang enggak kumpul jabatan. Karena itu tadi biar ada balance, ada keseimbangan. Saat pejabat salah itu on the power, ada kekuasaan di luar pejabat yang diikuti masa. Dipikir tapi, misalnya bupati itu kuasa kan karena jabatannya. Punya polres, punya polsek, punya majelis. Ulama karena pengaruhnya. Itu nggak perlu selingkuh. <laughs> itu enggak selingkuh, sempurna. Di aparat pemerintahan, kita di aparat mas masa. Tapi nak tetap beriringan kan enak. sitok ngurusin negara lewat birokrasi, sita ngurusin umat lewat kultural. Sehingga yang satu salah, yang satu bisa mengingat. Nai kerjasama malah ngeri. Mauan ulama-ulama dulu rata-rata sing papan atas sudah mau. Memang ada ulama-ulama lagi -ulama sini sing. Nah, Seorang bela dibagi-bagi lah. Maklumin ya, semua tokoh kabupaten bareng lopo. Dia tokoh kadang-kadang misalnya diundang untuk memecahkan masalah bangsa, misalnya saya bang misalnya saya diundang, rembang punya masalah, Gusba datang untuk memecahkan masalah rembang, kita datang. Tapi kadang tuh kan orang orang, Acara yang keingin -ke tersepsi, ya. anak ibu Ada soal akhirnya penyorotan nggak ada ibunya itu tak mengacak ngimbangi pejabat-pejabat Orang lama kok pusing di masalah mengangguni pacan buju ini ulama gendul ya masih maksudnya ulama itu bingung mikir caranya umat kok doras jasrawi atau umat kok gendul kayak caranya orang ulama kok mikir caranya macai buju ini bikin pantas dari awal lu pak ceng ini serap pantas lu lontak, lu lontak macai, lu lontak kan nggak artinya apa yang terjadi dari Mahmudali apa yang terjadi banyak mudaan nah. agama itu rusak semenjak era mudaan nah. yaitu kita sebagai ulama mudaan nah. cara berpakaian kita memaksakan sesuai pejabat beja, istri kita kita baca sesuai kaum jenset nah, ini yang masalah dari Muhammadnya sebetulnya bekerja sama dengan Umar itu masalah tapi yang masalah akan terjadi muda mudaan lu kurang ngomongin adil Artinya adil saya berkali-kali berkesempatan kenal kecepatan. Ya kita boleh kenal tapi jelas temanya, misalnya menyangkut urusan bangsa ala amrin jamiin. Tapi jangan acara-acara engkeng-engkian itu apa-apaan. Ini masalah-masalah prinsip, tetap kalau ingatkan di sini. Oke, nah kita kita dengan tidak mungkin benci umar. Tapi ada aturannya saat saat kita punya masa, sudah sampai di, selingkuh, no, di merger di no, mergernya, Penguasa nggak tersembur kan di ini siapa Arab di birokrasi saya ikut dua kiai setengah pelumba mati semburlah kan di <tuh> ini menganiaya usah kawan biasa ngomong polres sampai aneh pasukan berani mati diminjemin dengan aku ya wah kaya, Pak umatku itu semua ni mati kalau nah, perang bertahan ben, dua menang dia wong semua ni mati demi aku ya pirang pirang pirang kiai harus menjaga nyatanya kumaini sukses. Pahlesi, boneka ini Amerika, kumah ini nggak memiliki kapasitas keulamaannya, bisa people power, bisa menggunakan Iran, bisa nggak pemerintahan boneka ini Amerika. Ya, kalau mulai disik, kumah ini kena disuap, Pahlesi, ke bisa. <g scaff> Saya bukan, bukan mirusi enggak ya, kita bukan. Tapi betapa ulama yang masih dengan kekuasaannya, kekuasaan khas ulama, itu kalau tidak ber tidak dimajukan dengan kekuatan pejabat. ini punya kekuatan betul, punya kekuatan amar ma'luh naya, mungkin. tapi nanti sama Edy Melok kan? Empon <tip> <tip> <Akhomo bebo> tutup mun, mana cari sinirati Imam <tip> Zuri? <tip> Kapan tutup Agromo Agomo tiba tutup, karet karet karet. Tutup kenapa? Agomo nak diturut tinggal. Paham ya? dia sekarang Kiai Kiai yang nggak punya nasab. Iku ngiai istiqomah limang tahun rong tahun lagi, puncai juji pengeran, jadi mulai kenal berubah, bubati. Ya, kenal bubati, saya mulai berkoro, jadi ya juji nah, ya, ayo faksab ikut Aku makin nasab, aku makin nasab, terserah, sehingga, ayo faksab ikut kera, ketika juji, kulap, kuat di. Faham gitu, jadi masalah-masalah nasab gitu. niku ngelahirno tragedi, mulai menyangkut akidah sampai menyangkut poli politik, dimana perpecahan si ah sunnah dinasti abadiyah, fatiniyah sampai saat ini, ini faktornya masalah keyakinan tentang ulumun nasa. artinya betul dewe nak kolamul ulama Ahad minan gara-gara ulama nulis satu faham dan diikuti secara membagi duta akhirnya melahirkan tragedi berdarah darah semenjak tragedi-tragedi itu banyak gijawa yang memodifikasi perilakunya kemudian Mbak Maksum, Mbak Li Maksum, Bapak Kuloh, Guru Kuloh yang menuduh ini yang lucu Pak Pak karena trauma sejarah berkiai tambah sakral, tambah rawan berdarah ke pengikutnya mesti siap mati paham tambah, tambah tambahan sakral, tambah penyusupan, siap nombor, mati tapi tidak rapati sakral kan dia itu juga ada bodoh ini, Jadi mati pues. itu tak menang, gitu. tenang, tak tenang, gak ikhlas mati, walaupun udah nol, tenang, bodoh ini udah Tapi kira rano pengaruhnya, kulo irasake loro tenang-tenang, tidak ngulo ngulo itu, peran rano-rano rano-rano rano rano rano rano rano rano